Bukan Joe dan tapi inilah pembunuh Oh Yoon Hee yang sebenarnya. Episode 5 drama Penthouse Season 3 telah tayang pada Jumat malam. Pada episode 5 ini terungkap berbagai macam misteri yang menjadi pertanyaan penggemar dari episode 4 minggu sebelumnya. Pada episode 4 minggu sebelumnya penonton dibuat kesal dan geregetaan oleh Joe dan yang ingin mencelakai Oh Yoon Hee karena dia mengetahui rahasia terbesarnya selama ini. Saat itu Oh Yun Hee berniat menyelamatkan Ng Byul namun dikejar oleh Jo dan dan berakhir pada kejadian Oh Yun Hee mendorong mobilnya agar tidak jatuh ke jurang karena ada Ng Byul di dalam mobil itu. Beruntung saat itu mobil polisi segera datang dan membuat Jo dan T pergi. Namun Jo dan mengakali semua itu dengan menaruh batu di pedal gas mobil yang mendorong mobil Oh Yun Hee. Sehingga dengan cepat atau lambat Oh Yun Hee dan mobilnya akan jatuh ke dalam jurang. Dan di akhir episode 4 Oh yoon hee ditemukan oleh Yoo Dong-Pil di bawah air mancur Hera Palace. Semua penonton memprediksi dan mengatakan jika Oh yoon hee meninggal karena ulah Jo dan Tae tersebut. Namun ternyata ini yang terjadi sebenarnya. Dari awal episode 5 opini penonton masih digiring dengan membuat Jo dan Tae sebagai pelaku utama pembunuhan Oh yoon hee Namun di akhir episode kejutan besar terungkap karena ternyata Chon So Jin adalah pelaku pembunuhan dari Oh yoon hee Hal itu terungkap ketika Chon Seo Jin mempersiapkan diri untuk konsernya dan di akhir nyanyiannya terlihat kilas balik saat kejadian di tepi jurang itu. Saat itu Chon Seo Jin tiba di lokasi kejadian tepat waktu namun dia kebingungan melihat Oh Yun Hee yang mendorong mobil. Saat itu dia hendak menolong Oh Yun Hee tetapi Oh Yun Hee meminta Soo Jin untuk mengeluarkan Eng Byul terlebih dahulu dari dalam mobil karena tak sadarkan diri. Setelah Chon Soo Jin mengeluarkan Eng Byul dari mobil itu ekspresi Chon Soo Jin berubah ketika menatap Oh Yun Hee. Chon Soo Jin mengingat kejadian di masa lalu dengan Oh Yun Hee, di mana Chon Soo Jin selalu kalah oleh Oh Yun Hee dalam segala macam hal, mulai dari karir, hubungan asmara dan lain sebagainya. Akhirnya kebencian Chon Soo Jin mengalahkan logikanya dan membuatnya untuk berbuat jahat dan membunuh Oh Yun Hee agar tidak ada yang bisa menghalangi jalannya lagi. Setelah itu Chon Soo Jin melepaskan rem mobil agar mobil tersebut bisa berjalan dengan mudah dan mendorong Oh Yun Hee ke dalam jurang. Tak hanya itu Chon Soo Jin bahkan ikut mendorong mobil itu agar masuk ke jurang lebih cepat. Hal itu membuat Oh Yun Hee terjatuh ke jurang bersama dengan mobil yang mendorongnya. Sementara Chon Soo Jin kembali pada Ng Byul dan bersikap seolah-olah dia hanya menemukan Ng Byul tanpa ada tanda-tanda Oh Yun Hee di tempat itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar dan silahkan caci maki conso Jin yang tidak tahu diri.